Arya Baron Arafat Suprayogi, atau yang akrab dipanggil Baron. Dia pernah menjadi gitaris terbaik selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 1985 sampai tahun 1988 dari ajang LMC atau Live Music Contest, yang diselenggarakan oleh Yamaha Music. Nama Baron terkenal sebagai salah satu pendiri dari band-band besar, seperti Los Angeles yang kemudian menjadi bumerang. Lalu ada badai band yang sekarang menjadi riff, berlanjut mendirikan band gigi. Lalu Baron Solmed, Baron lahir pada tanggal 16 Januari tahun 1970 di Bandung dan meninggal pada tanggal 29 Juni tahun 2021 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta akibat terkena Covid-19.